Halo teman-teman pengharapan hari ini kami dari tim peduli sesama kita udah siap-siap nih mau otw mau berangkat ke bencana alam yang di Cianjur untuk paket-paketnya semua udah kami loading ke mobil sekarang kita persiapkan untuk berangkat Oke ikutin terus berapa keluarga di sini nih? Ya. Tiga. Tiga keluarga. Tiga keluarga. Oh, tiga kakak berarti. Ada satu orang anak, tadi keluar dari rumah ini, dari jendela. Ngaju, itu terlompat ya. Astagfirullahaladzim, ada apa kamu? Jadi belum terasa itu, ya. itu, itu apa itu? belum terasa. Jadi belum, Ibu. Belum di sana. Dulu. Belum di sana, saya. Belum terasa. Di depan pintu, udah begini. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ada apa? Ini lihat ke sini. Wah, ini Pak kan sudah berhubung. Ini desanya di mana? Itu iya nya lindung? Iya. Ya, ini desanya, desanya lindung. Kalau kampungnya, kampung harus Silakan Silahkan, mau lihat. Ini dapurnya di sini nih, Bu? Iya. Iya, hmm. dapurnya di sini. Oke, halo Pak. Jadi ini dapur ibu lagi masak sekarang. Iya mau masak nasi. <laughs> ini gubuknya. Boleh bu, 12 orang. Bisa, bisa, bisa, bisa. Iya satu sini oh, ya. Iya. Ya semuanya juga orang nggak tahu bakalan kayak gini karena lihat dari situs cuaca juga cerah, bagus lah. Kejadiannya Ganya, mendadak. Mendadak. Gak nyangka ada ini gempa. Jadi, gak ada goyang-goyang dulu. -goyang Jadi langsung tum -tum aja ya. 5, berapa? 56 ya. Tulus hati, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sampai saat ini masih terus mensupport program Peduli Sesama hingga kami dapat membantu masyarakat yang mengalami dampak dari gempa bumi kemarin di wilayah Cianjur. Dan sampai saat ini, kami dari tim Peduli Sama masih terus memberikan bantuan kepada saudara-saudari kita yang mengalami dampak dari gempa bumi kemarin. Setulus hati, kami mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang ingin terus.